Bunga Edelweiss yang dilestarikan di Rawa Upas, Cimidei Bandung rusak gara-gara kegiatan event trail di Ranca Upas. Dari video yang diunggah TikTok Mampuprit Mamprang 79, ia menyampaikan kekecewaan kepada pihak Panitia dan Perhutani yang memberikan izin kegiatan Ranca Upas Trail Adventure 2023 beberapa waktu lalu. Kehancuran bunga rawa yang dibudayakan membuatnya marah besar, karena menurutnya untuk mengejauhkan kembali membutuhkan waktu yang lama. Warga kampung Cair Ranca Upas mengaku telah melestarikan Edelweiss rawa dengan cara mengembangbiakannya dari tunas. Dia mengungkapkan bunga yang dibudidayakan itu cukup langka karena hanya berada di dua lokasi di Jawa Barat. Padahal di area tersebut warga sudah memberikan plan pemberitahuan untuk tidak memetik atau mengambil bunga rawa. Bupati Bandung Dadang Supriyatna juga sangat menyayangkan dan mengecam keras kejadian ini. Kita pemerintah Kabupaten Bandung tidak pernah mendukung dan memberikan izin terhadap kegiatan yang merusak lingkungan dan hutan. Dari pihak penitia penyelenggara juga sudah meminta maaf.